di transaksi online di CU transaksi transaksikan ijab kabul nah, Saya saiki barang angkat dikirim setelah transfer nah ini transfer mewakili ijab barang dikirim mewakili kabul maka mau tidak mau kita harus belajar atau lebih banyak lagi karena sekarang nggak mungkin ijab Kabut, gue transaksi kok apa? online. online. Ya nggak tahu mikir on. Mereka mau iso online gue seneng. Jadi rakob berpikir hukumin. <laughs> gue mana cantik, so iso nopo online. Oh seneng <laughs> <oneng> <laughs> ya ragu. Ada ah metametan. Ya nggak tahu kepikiran online itu gak ono hijab. Ya nyatanya kau ya kering ke bodon, kan mau online. Sering tora, sering. sering banget. Nanti lo ngono hmm. yo ya rasa potensi horor Saya ini penemuan. Tapi orang bodon ini ya Nak ngono ya mewakili ijab kober, ya, kan udah tak tahu mikir kan. Danan nah, nurut teks, sih kono teks ya kono anggarakan tuh ijab kober malah ruwet nana nurut teks, ijab kober terus mabeknya nya aku tuh Marion harus dilihat terus matris hias ame ini kobra mufa, Ay, kan.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 tesan, nah itu ya sudah seperti itu. Jadi beliau bayangkan gitu sampai 300 ribu masalah, masalah yang terjadi, dikhayal terjadi sampai 300 ribu masalah. Iskondang tenan, wakota balaran teman-teman anak apa Hanifata yang Abu Hanifah, buat julul fukah sopok gede-gede nafikah, gak tahu gak ada Hanifah. Wafaro du moko bayang no sopo man sopo fukuha, fukuha bate hanifah, almasa ila inggero masalah, wako terulan bayangno no sopo poro ulama fukuha, wuku uha eng wuku almasa el, suma peyani moko nuli jelasan sopo ulama, akam aha eng hukume Masail el, jadi hukum hukom masalah seno terjadi di peyang no, nganti, padal lu hakikote urung terjadi, simbaleng kata ge, misale pebudu, pebudukan yo angel lennon. Misalnya ada orang operasi plastik, nah, itu masalahnya apa kan? Hakikatnya kan tidak ada usulul ma ilal basyar, tapi masalahnya sekarang hak, faktanya sudah menjadi basyar. Itu kan tidak gampang kalau kamu darani rasa faktanya sekarang sudah menjadi bagian dari tubuhnya, apa? bagian dari tubuhnya. Nah, kayak kayak gitu terus, saling nyebelah untuk utang nyebelah songkok ini. Nah, itu kalau melihat semangatnya, sementing kotul hulkum misalnya ya sah tapi kalau melihat tak disembelih konguri itu potensinya mati dulu sebelum kulkom putus berarti kan hakikatnya kamu nyembelih barang sih wis mati Sembilan, karena ketika bedus iya. sebelah koki mungkin sampai sini kan wes teruk mati merkobo shock nah ketika pas mati hakikatnya kan kamu nyembelih barang sih wis mati atau tidak hayatin mustagir Makanya misalnya ada orang yang melihat wedus gongguri itu potensi saja hakikatnya ya ada karena sama-sama nanti akhirnya bisa hulkum baik mari. Tapi pertanyaannya kan apakah misalnya kan misalnya wajib hukum dan ya atau mari wadijan itu yang ada yang mengatakan ya hilaf hilaf di situ. Pertanyaannya kan kalau dari belakang potensinya itu kan bisa saja mati. Kan kita tidak pernah tahu urat di sini kan penting sekali bisa saja ketika terputus mati padahal belum memutus yang menjadi syaratnya harus terputus kayak hulkum nah maka potensi tidak itu ya ada tapi potensi sah juga ada sesuai PTA jenis daplek pasti di sembelai kuburi, mati tapi ini ada beberapa fakta misalnya wong digebuk ikinya kan langsung kesemper bahkan bisa mati kan corong jawa pengapesan, kan bisa aja ketika di sebelah dari sini mati dulu Nah kayak seperti itu harus kamu bayangkan. Abuhanifah sudah bayang, no, wos oh, oh, sekian. Nah, kue kan serba bayang, no, umum beruang. Napi disembelih, dibakar. Ya. Nah, kan usungun, <tuk> wong agak bakat wong ngalem gus pikirannya, woi ayam bakar, ayam goreng. Ulama ksen tersiksa, nyembelih koki ini, wah, aku karuansah. Tapi misalnya nyembelih koki ini, akhirnya rakyat berangan kan karena kepikiran hukumi. Napa kepikiran apa? Hukumi itu dene bayang nong ayal hukum tiga ratus ribu no tiga oh kodang tenan kalau kau ngayal oh tapi kan ngayal ngayal kebahagiaanmu dewi kaya khayal ayal deh bayang nanti no bertuapian bujur rima terus nomboki saya lek wis saya lah dituntun wah dal kakek watin sebenarnya dijongkrok no tapi kan kaya kan wis tuwe waktu-waktu oh dituntun bujur no khayal, kaya no? lah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 misalnya saksi itu manusia kalau sekarang saksinya video call bi well, wah itu kan ya ribet kan? seperti itu kan misalnya nekah dengan apa kan tidak langsung tapi live apa live. Nah, ya, apa itu hal jaludalika mansilatas syahid apa itu posisinya sama dengan apa saksi pertanyaannya yang mungkin ya mungkin tidak mungkin tidak karena apapun itu teknologi bisa direka biasa kan bisa saja sawangan iya tapi hakikatnya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 Wah, semuanya ndak nih kok wafitih kaya lah, bayang nongong si kile luruh, wong nongong si terus aku nak junub didusi dusik HP tau orang, orang tangane tambah, karena pertanyaannya mesti satu, tapi misalnya dari nih ono tangan tambahan wajib dibasuh, mesti pertanyaannya gini, yah yah saya ngasihin di gigi, lagi gini nggak mau tambah, ning dinggon tambahan tambah, gak wajib, misalnya kita bantu ngono kan jadi ped, tapi nak telok. Iki jenisnya mau tangan, deh. Iki jenisnya mau tangan tapi tambahnya, tapi jenisnya tetap tangan. Iya wajib. Mungkin kan nggak tahu mikir tuh. <laughs> eh, baru kayak nggak tahu mikir kan <bisa> jadi nggak tahu bingung. <laughs> yes, Alhamdulillah, no? Alhamdulillah. Tapi aku, oh, orang teriakan. Kalau gak ada kata pikir bukan info. Yuk tunggu juga dong, ujung. Wong kok nganggur nanti. Nah, itu dari uang tiga ratus ribu. Tiga ratus ribu. kondang terang iro 300000 ratus mana kayak gue tuh bang cara nih gue tuh mulai buat bayang non bener bener gue solusi nabo solusi naswarko kan gak perlu solusi melbu ya melbu ayo nabo melbu ayo rokok kan ribet ya jadi Fardil Masail gue penting karena sesuatu yang mudawwan yang sudah dibukukan itu tidak ada jaminan mewakili semua yang akan terjadi di akhir apa zaman ya misalnya tadi transaksi online di CU jaringan transaksi kan ijab kabul. saya itu ora oh, barang angkat dikirim setelah transfer nah ini transfer mewakili ijab barang dikirim mewakili kabul. maka mau tidak mau kita harus belajar atau lebih banyak lagi karena sekarang nggak mungkin ijab kabul. wae transaksi kok apa? online ya agak tahu mikirnya mereka mau iso online gua seneng jadi rako berpikir hukumnya Wes kowe menah desa online. Aduh, tahu kepikiran online itu gak hijab. Ya, nyatanya, ya kering ke bodon, kan online. Sering, sering Sering. banget. Ngono, ya rasa um, potensi, horror, horror, potensi Tapi orang ora bodho ya hijab okay. ya, ya. ya, kan tahu mikir kan. karena nuruti karena oh, no. anggaran itu hijab kobra malah ruwet menanu tetek hijab kobra terus mabeknya aku tuh Marion harus dilihat terus matrix hias amine ini kobra mufar kan kobra mufarokau badan badan urung terpisah online ini urung urung harus terpisah bang ya kita tahu mikir kuku mereka tahu kan mereka mau Iso tuku online ini harus buang kan jadi so di duit orang atau saya uisoh belanja online oh semuanya ngepal <tuh> dalde ini santri tapi nggak tahu mikir hukumnya itu pie, nggak <tuk> mikir, tahu <tuk> mikirnya, nggak tahu loh, ya menarik berbagai tulama, serabakat, semikirnya ratau, lo semua yang diceritain di EK, kulo niku waktu belajarni online, barang tak betul, wah niku buatan sambah, buatan dicabuk bul, mas August Astovros keliwat bang, jadi <tuk> <tuk> <tuk> tak betul menjadi dokter, mereka mangkel loh, ngomong ngakoni parang kok pelang pelang mikir loh, hukumnya. Nanti besok benar promo saya nunggu tamu niki hafid nanti mondok hitung tahun terus ngelamar, lampar. Kugung tuamu langsung kada Pak. Ampun Pak niku iso sobodoni nak bodoni. Besok ini sofas kun neka. Nado jujur won Pak. Niki ngapa lo korak nih duku apa boten. Iku luwe luwe riso di fasco. Napa luwe lu kayak suatu saat kok dites blood juga gak bisa di fasco. <terusuk> kawin kawensing potensi fasco sama anda. Kamilendi melenda kan, ngono nah, jujur <tip> aja min awalil amri ya wa? jujur, amri nggak boleh dijual belikan dengan cara seperti itu ditawar tawarkan nggak status hp terus, bosok kita deg ledek ledek <tip> <tip>